Ada saatnya Anda merasa hidup sedang tidak bersahabat Masalah di sini belum selesai, sudah ada lagi masalah baru Banyak tuntutan di sini, banyak tuntutan di sana Pekerjaan di sini belum selesai, muncul lagi pekerjaan baru Muncul lagi masalah-masalah baru Masalah di rumah, masalah di kantor, masalah pekerjaan dan banyak lagi masalah-masalah yang lain Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa Kadang kita di bawah, kadang pula kita di atas Saya yakin Anda pasti pernah mengalami kegagalan Saya yakin Anda pernah mengalami cobaan dan ujian dalam hidup Dan Anda tahu ketika Anda optimis Maka kegagalan itu bisa Anda ubah menjadi sebuah pembelajaran Ketika Anda optimis Ujian itu bisa Anda ubah menjadi sebuah pengalaman yang menjadi energi tapi garis bawahi, ketika kita optimis. Tapi semua itu berbeda ketika kegagalan dan keterpurukan membawa Anda jauh ke bawah. Semua itu berbeda ketika Anda berada di posisi keterpurukan dan sangat dalam. Ketika Anda kehilangan segalanya, ketika semua yang Anda sudah bangun, Anda sudah rintis, hancur dalam seketika. Semua itu berbeda ketika Anda berada di titik terendah. Di mana Anda merasa ini adalah yang terakhir? Ini adalah akhir dari segalanya. Tidak mudah, memang sangat tidak mudah, karena saya pun pernah merasakan seperti itu, seakan bahwa hidup ini tidak ada artinya, bahwa sebuah perjuangan ini adalah yang terakhir kalinya. Masalah ini hanya kita yang merasakannya, orang lain tidak. Tetapi walaupun tidak mudah, saya ingin Anda tetap berdiri dan hadapi Jangan lari, jangan menghindar, jangan juga berdiam diri Jangan juga menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain Tetapi hadapilah, tidak mudah untuk bisa berada di titik terendah ini Rasanya begitu menyakitkan, begitu menyedihkan Tetapi walaupun begitu, hadapilah dengan ketegaran Walaupun Anda harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati. Walaupun begitu banyak ketakutan yang menghantui perasaan Anda, hadapilah dengan keyakinan. Walaupun kadang kesedihan seringkali datang bercampur dengan penyesalan, kekecewaan, kesedihan. Tetapi hadapilah dengan ketegaran. Dan saya ingin Anda sadar bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhir Anda. Titik terendah bukanlah titik di mana anda harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, titik terendah itulah yang akan menjadi batu loncatan untuk anda terus berdiri tegar, berdiri tegak, berdiri kuat, berdiri kokoh untuk mencapai keberhasilan anda di masa yang akan datang. Titik terendah itulah yang akan menjadikan energi untuk anda bertumbuh dan menjadi kuat. Sahabat gemilang sekalian, hanya ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan dan orang itu adalah Anda. Ya, Anda yang saat ini sedang jatuh, yang saat ini sedang mendengarkan audio ini, yang saat ini sedang tiduran merasakan kesedihan. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kemenangan. Dan orang itu adalah Anda. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir dengan indah. Dan orang itu adalah anda Walaupun anda masih terluka Walaupun anda pernah kecewa Walaupun yang anda lakukan Sering membuat anda Tidak bisa untuk bangkit lagi Tapi tetaplah harus kamu lakukan Why? Kenapa? Karena hanya ada Anda yang bisa melakukannya Bukan orang lain Bukan orang tuamu Bukan temanmu Bukan istrimu Bahkan bukan bosmu Bukan saudaramu, dan bukan saya yang engkau dengarkan saat ini. Ubahlah cara pandangmu, ubahlah mindsetmu, ubahlah kebiasaanmu, ubahlah kelakuanmu, ubahlah cara pandanganmu Jangan pernah merasa bahwa anda yang paling menderita Lihatlah sekeliling anda, masih ada juga yang berjuang seperti anda Dan bahkan lebih terpuruk lagi daripada anda Bahkan masalahnya lebih berat lagi daripada anda Kalau mereka saja bisa bangkit Kenapa kamu malah pasrah? Ayo bangkit Semakin cepat anda bangkit Semakin cepat anda bangun Semakin cepat anda berdiri Semakin cepat engkau berlari Semakin cepat juga engkau pulih dari masalah ini Semakin cepat pula anda menyelesaikan masalah ini Wahai sahabat gemilang sekalian Terakhir Garis bawahi dan catat baik-baik Tidak ada yang bisa merubah segalanya Kecuali Anda Dan satu-satunya jalan adalah Anda harus bangkit Anda harus menatap ke depan Jadikan keterpurukan sebagai acuan Anda Untuk memicu Anda melangkah ke depan Untuk memicu semangat Anda Saya yakin Anda bisa Saya yakin Anda mampu Saya yakin Anda adalah orang tangguh Saya yakin bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat saya yakin bahwa Anda bukan orang yang cengeng. Saya yakin bahwa Anda akan terus melangkah dan terus melangkah. Ingat, bersyukur, berdoa, dekatkan diri pada Allah. Kepalkan tangan dan katakan dalam hati bahwa Anda mampu untuk bisa melewatinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gemilang Nusantara.